di taruh di topi di topi dan dia bisa di gerakim oh, oke okay. cucu nih hahaha sobat rumah 21 sekarang ini kita ada di Watmawati dekat stasiun Cinawi kita mungkin sampai ke toko fokus nusantara tinggal di sih. nanti kita akan bikin unboxing insta 360 go2 wow. mudah-mudahan konten-kontennya rumah 21 akan lebih menarik lagi bersalam properti halo sobat rumah 21 sekarang kita sudah berada di toko kamera fokus, fokus nusantara ya iya. Ya. namanya Fokus Nusantara nah ini kita langsung dijamu dipikirin minuman ya? <laughs> dipikirin minuman nanti eh, kita akan lihat apa namanya Insta 360 Goto ya? itu 64 giga. 64, giga. 64 giga. Eh, ada dua ya 32 sama 64 yang nah, tadi nah, kita coba lihat ya 64 nah, ikutin terus Review-review alat-alat kamera. Ini toko fokus Nusantara ini paling lengkap di Jakarta Selatan. Iya bro. ya? Oh, oh, <laughs> Alatnya banyak banget <laughs> itu <ini> ya. Kalau <laughs> ya, ke sini itu udah berapa kali itu pasti jadi kantor ambil kesana. <laughs> coba dua 21, ini sekarang kita lagi mau juga beli instan 360 go2 nah ini aku udah lihat ini canggih banget ini ini yang 64GB nanti ada aksesorisnya kita lihat ada ditaruh di kalung, ada ditaruh di topi terus kameranya itu sebenarnya jempol gitu nah nanti kita akan dibantu Pak Prapto dari Fokus Nusantara kita unboxing ini gitu ayo ikutin terus eh bro, kita lihat bro iya e, <laughs> iya ini untuk.. Ini, ini laku ya, laku banget ya bro ya sering banget pak, uh, ini Bangka. yang lumayan laku keras untuk Insta 360 butuh ya. ini kan ada ya. untuk yang seri kakaknya juga, ada yang seri X2 ya ya iya iya, dia ya. lebih besar lebih bedanya panjang. ini, kayaknya dia 64 <coughs> yang lama kan.. 64 ada juga 32. yang 32GB ya. kayak gitu, dan ini lebih enaknya itu cil pertama yang kedua aksesorisnya bisa ada magnet bisa oh, okay. pertama, ada docking buat chargernya juga di dalamnya itu udah simple banget. Iya iya iya. Ini aku langsung ambong sekarang. Iya iya. Itulah aku sebenarnya udah pengen beli ini sih. Cuman kan kata orang kan katanya pixelnya nggak bagus atau apa tapi belakangan tuh lihat ya memang peruntukannya sih beda sih. Kalau dibilang pixel sebenarnya apa? Uh -huh. Pembalai uh, kebutuhannya, kebutuhannya ya? ya. Kalau untuk buat video pixel itu, sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Ah. Ini untuk sorry. Oh, ada garansi. garansi ya? Garansinya satu tahun. Nah, kalau untuk buat di video, video itu sebenarnya nggak perlu untuk durasi pixel gede, sorry. Yeah. Itu lebih banyaknya kalau itu resolusi. Kalau video, kenapa? Resolusi. Kalau untuk video, tanpa kita nggak perlu butuhin, kayak pixel gede buat tingkat noise-nya lebih rendah. Ya ya ya, gitu. Nih kalau beli di Kopi Nusantara itu dikasih kopi, <laughs> free. <laughs> ya free, masuk bayar ya. Oke <laughs> pak. Ya ya. Kayak kita minum kopinya dulu, puas ya kok, free banget. Siapa? Mantap. kamera. <laughs> <laughs> nah. Wah, kecil banget nah, ya. Ini kecil banget, nih. Cil, Pak. Nah, sejempol, jempol. Oke, okay. nah. nah, ini dia ada magnet. Oke, okay. nah, unitnya. Nah, ini untuk kelengkapannya. Ada book manualnya dapat. Oh, oke, okay. untuk kelengkapannya juga. Nah, ini untuk aksesorisnya. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah nah ini dapatnya untuk kabel USB-nya ya, kabel ini ya. kan normal lah kabel ini uh -huh. ya kan lalu dapat nah ini buat breket ini, ini bro kasih tahu nih bro. ini fungsinya itu aku lihat itu ditaruh di topi hmm -hmm. di topi dan dia bisa digerakin gitu jadi kalau kita jalan udah dapat di depan nah, jadi Tanpa kalau megangin. kita jalan di mall itu <laughs> atau di satu view itu enak nih kita taruh dicepitin di ini. Ini kan bisa diputar kan ini, Bro? Bisa diputar-putar kan? Bisa, bisa. Nah, di Ini di di apa? Topi, topi. nanti dia menghadap ke depan, bisa menghadap ke bawah. Okay. Gitu, kan? Ini begitu gitu, kertek gitu ya bunyinya ya? Iya. Karena kan di sini ada modal semacam konceng gerigi gitu loh, Pak. Oh. Jadi nggak los kalau nggak ada iya, iya. giginya, entar turun sendiri. kadang kayak gitu. Ini bukannya kalau mau buka jepit gimana? Buka jepitannya pas jepitannya, hmm. ini tinggal di, di, aja. Oh, dia kan gitu aja, aja. ini iya, okay. kan diselat gini. Oh. Topi kan cuman disisipin gitu loh. Oke. Oh, kayak nah, gini nih pak? Oh topi langsung celipin gitu aja, iya. gitu, dia topi gitu kayak, gini kan kayak gini. Ini kan topi nih. Dia gini kan di depan berarti ya. Tapi kan topi gini. Nah tapi kan gini. Ini oh. kan bisa di, yes. Oh Masih gitu. Coba dua rumah, rumah dua satu di charge gini ini bisa kalau mau nuke bisa nuke. Iya kan seperti itu. Itu di topi. Hmm. Keren nih. <laughs> Aku jalan-jalan, jalan-jalan ke mall pasang di topi kan orang nggak tahu kalau hmm. lagi on. Oke. Okay. Terus. Ayo. Nah ini untuk uh, docking charger sekaligus buat remote juga. Oh ini bisa ngecas langsung. Nge kalau ini ditempel ke sini ngecas. Terus untuk buat kontrol berapa lama ngecatnya? Kalau untuk durasi sendiri kurang lebih satu jam lebih, Oh Gak terlalu lama banget ya? Ya, nah. sekitar satu jam kurang lah. Satu jam kurang. Nanti dia bisa ngecat penuh lagi. Betul. Terus ini kalau udah penuh berapa bisa lama? Berapa lama ini? Masih satu jam. Jam. jam. Satu jam. Artinya kalau satu jam habis dicat setengah jam gitu bisa dapat satu jam lagi ya? Betul. Bisa dua jam ya? Dua jam kurang lebih. Oh oke, okay. cocok. Belum <laughs> nah nanti ini kalau buat buat caranya, ini kan sebagai power bank kan bisa digunakan oh, yang ada magnetnya itu yang ada magnetnya? sorry, sebentar nah oh, ini dia ini nih, ada magnetnya ini ini kan tali di sini ditarik ditarik, ya. ditarik ke atasnya nah. nah, nah. nah. nah, ini ya sobat Roma 21 ini ada magnetnya kan kita suka lihat film-film itu kan ada orang buka lemari es tiba-tiba ada film dari depan gitu. nah ini nanti ditempel ya kan ditempel di di dalam lemari es gitu jadi kita membuka buka membuka apa itu seolah-olah bisa kelihatan Ini pakai ini ternyata Nah ini juga bisa dipasang di Misalkan di ditempel di sini ya Terus kita bisa review barang yang di sini Masak, ya, nah apa tuh, Jadi ini, unboxing, ini yang bikin kayak saya kayak tertarik Ini <laughs> memang alat sama fiturnya Sama biaya angle-angle yang mau dipakai itu banyak banget banyak bisa digunakan ini, gitu Pak. Gitu, keren-keren keren. Oke. Iya, iya, iya. Jadi untuk kelengkapannya kalungnya ini, mana kalung? Ah ini dia. Oh, itu. Kalungnya, kalungnya. Kalungnya. Kini, kok itu kan ada kalung. gini kok. ada kalungnya. Ada kalungnya harus ini ini, di sini Pak. Ah, ada satu ini. lagi. Sofa rumah 21 ini ada kalung, ini yang bikin saya tertarik tuh sebenarnya kalung ini nah wow, ini dia, ini dia magnetnya ini ya, ini dipakai gini pakai, tadi ini di dalam baju terus ini kelihatan. ditempel ah, <laughs> kenceng banget bisa ya. jalan, gitu ya kan uh. kenceng pak, kenceng ya? iya, karena nah. kan kalau uh, pakai baju kadang ketebalannya beda-beda ya, ini bisa diperpanjang gak bisa enggak ya nah, kita coba ya Ini, nanti ditampil sini. udah, nah, jalan, kan poli, orang akan, depannya akan kelihat, gitu. Nah, jadi kita nyantai gini jalan, harus udah review. Jadi kalau saya nanti review rumah, saya masuk so unit, rumah unit, ya kita ngobrol aja, dapet gitu. Luar biasa, gitu loh. Iya kan? Ini ya, uh, ada kalungnya. Nah, ini shoot untuk nyelip pak nah, jadi jadi uh, sobat rumah 21 ini yang khas dari Insta 360 ini, ini bisa pakai kalung ini bisa untuk melihat pandangan di depan, ya tanpa kita langsung gitu yang ini multifungsi bisa dipasang dimanapun Nah ada, kalau dikasih juga misalkan hewan gitu dikasih ini dia lari dia bagus juga gitu loh. Nah, terus ini juga topi jadi kalau kita mau jalan-jalan di tempat yang rawan sensitif kita kan nggak bisa gini-gini kan ya kan ini eh, pakai ini aman ada ada orang kevok di Amerika itu masuk ke daerah-daerah bro daerah-daerah yang yang apa namanya Ngeri gitu, dia pakai ini, Dia jalan, jalan aja. <laughs> Orang kayak ini. Jadi ini sampai ini kelebihannya kedua, kecil banget, Sejempol itu, ya, ya kan? Ah, dasar ini. Gitu bro ya. Jadi itu tadi kan daya tahannya bisa praktis dua jam ya, sebentar ya kan? Satu, setelah kita charge dua, charge di sini, kan? Ini di situ. Dan ini fungsinya juga berfungsi sebagai charger. Nih. Charger, charger, charger. Garansi, berapa? Satu tahun, Pak. Satu tahun garansi. Garansi. Iya, iya, iya. Nah, ini yang aku suka ini. Tank big, berpikir besar. Enggak boleh nanggung-nanggung. Enggak -nanggung. <laughs> <laughs> boleh nanggung-nanggung. Ah, harus bikin berpikir mm. yang think big, gitu ya. Okay. Sekarang ini dulu ya, Pak. Ah kita, kita jejerin. Mm. Sobat Rumah 21, itu tadi kita lakukan review, unboxing, Insta360 go to. Luar biasa, dan kita akan bikin konten yang menarik seputar properti dan mortgage. Jangan lupa like, komen, subscribe ya Sobat Rumah 21. Salam properti.